emas bearish, cari sinyal valid bias harian pergerakan emas USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga emas USD sedang berkonsolidasi di sekitar area kritis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 Sebaliknya waspadai jika harga emas, US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1927.87, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1938.53. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 08.1.